Halo guys jadi kembali lagi sama gue Ray channel um, itu dia ya namanya gue enggak tahu ya hey oke okay, kali ini gua bakalan me ini ya apa kalian yang pengen download sih? download ke sundress kita itu gampang banget ya guys ya di lu enggak usah ini itu enggak ada usah ekstrak ekstrakannya kalau lu mau pengen download GTA Android San Andreas Jadi gengs Katanya ya di websitenya Si Rockstar nih GTA Sunlight Itu nggak ada ya Mereka tidak mempublish game GTA Sunlight Nah, Kalian hati, -hati dengan aplikasi Yang namanya GTA Sunlight nah, Itu kemungkinan Mengandung virus atau semacamnya Jadi kalian mending mendownload GTA Sunlight dari Rockstar atau bisa dari bajakan tapi hati-hati coy jadi gue sarankan begitu ya guys ya Oke guys jadi gimana sih caranya gitu kan lu tinggal cari di sini kalau mau mendownload GTA San Andreas yang ini ya tanpa mod lu bisa cari di sini misal ya. Hmm. ini gue ada cheat juga apa juga kan? Jadi lu tuh harus tahu ya guys ya cara ngedownload GTA. Ya. Oke kita sekarang masuk ke Happy Mode, Happy mod nah di sini di Happy Mode di sini ini ada yang namanya GTA kalian bisa download ya di sini download dulu Happy mode nya karena gue udah mendownload Happy Mode kita langsung masuk di sini oke okay. tadi kan ada di sini berada kita praktekan ya ini nah, sini kalian harus daftar dulu menggunakan gmail atau nggak usah juga nggak apa-apa tapi mending kita daftar dulu atau ya register dulu ya. Oke, di sini kita ada GTA. Nah, ini nah, ini ya. Kalian tinggal pasang, kalian mod terserah Nah, di sini ada modnya ya, guys ya. Di sini ada mod dan di sini banyak kali ya. Ada versi-versinya. Dan ini ukurannya itu 1.3780 ya, guys ya. Kalau enggak salah ini ukurannya satu gigaan. Nah ini APK aslinya dan ini gratis coy. Nah, ya. Nah. Dan gue udah mendownload ya. Jadi ini sudah memasang ya tidak perlu mendownload lagi guys. Nah seperti ini ya guys ya. Jika kalian pengen, bang, bang, bang, mikirnya gimana bang? Bang, ngeceknya gimana bang? Kok susah banget ngecek? Oke, okay, jadi Buah beritahu juga ini cara ngeceknya kayak mana. Kita masuk dulu. Mm. Oke, okay, di sini ada langsung. Ini adalah Andreas Android. Wheel no mode none ya. Yes, yes. Kalau lu lupa pakai mode, lu bakalan auto keluar lu coy Hey, okay, demi loh jadi gue yang ini ya yang tanpa campuran mood ini man. Man. It's, it's ya, a ya, gue baru sampai sini doang ya over, belum terlalu jauh oke okay. jadi gini sih kan cheatnya pol cheat tuh nggak usah guys ya Bu, cukup mendownload hacker keyboard di PlayStore ya di sini kita lihat pada gue liatin PlayStore nya dimana sih bang cara mendownload keyboard keyboard hacker keyboardnya gimana sih dimana tempatnya ya dimana tempatnya oke di sini gue akan cari nah ini hacker board, hacker board. di sini ini tempatnya ya guys ya nah ini nih hacker board keyboard nah di sini ya guys ya oke ya, kalian juga bisa ya jadi kita nggak usah pakai kayak jahir jafir, jafir kayak gitu gak bisa gak usah pakai kaya... kaya... start ini extract sana wah ribet hmm, ini kalian mendownloadnya lewat happy mode ya guys ya jadi kalian kalau mau ini bang, hmm, pengen pengen di ini bang apa dikasih mode atau di, dikasih kode guys oke okay di sini gua saranin, gen, kalian cukup tahu aja caranya itu gampang banget guys. jadi gua berak praktekin dulu. ini aduh ya ampun. ntar gengs. nah kalian kesini dulu. ini asin. masuk ke headboard keyboard. oke di sini kita tutor juga ya guys ya. nah di sini kan keyboard. nah awalnya gini gengs ini awal gini kan, nah gini kan awalnya, oke, okay. gua ubah ke sini guys ya, jadi kalian masuk ke set input method, nah ini method, methodnya, nggak tahu lah ya, oke, okay. jadi awalnya tuh gini, keyboard nah kalian pindah ke sini, jadi hacker keyboard guys, oke mm -hmm. di sini ada yang paling gampang banget ya guys ya kalian juga tahu ya kan yang main subscribe tau banget ya guys ya oke okay, jadi disini kita udah masuk ini kita ini show cable nya oke okay. hacker cable nya udah buka nih udah gue, gue udah buka oke okay. oke okay. oh uh, susah petunyi ya guys kita kita ini tuh gengs apa aduh juga ya guys ya. Oke okay, di sini. Oh, pacok banget. Nah, ini dia. Oke okay, guys. Eh, uh, ini ya guys ya. Ini kami uh, buat cheat Oke, okay, jadi gue di sini ada satu satu Dan, kita memasukkan masuk ke sini oke okay, disini sini Nesum Z ini perlu tanpa batas ya Nesum Z oke okay, mantap ini adalah perlu tanpa batas yang dibuat sedekai oke okay. oke okay, ini ada nah ini dia ya guys ya berdua sekali nah di kan juga bisa jadi hmm. ini tuh marah sendiri guys bisa hmm. <tong> terang Okay, thank you guys. Jadi, see you the video. See you next time. Bye. Bye.